Selamat hari Minggu Apa kabarnya adik-adik? Semoga adik-adik selalu sehat ya dan semangat terus Kak Brigit dan kakak-kakak pelkat PA Shalom lainnya Juga selalu mendoakan adik-adik dan keluarga di rumah Semoga sehat selalu ya Nah bersyukur sekali adik-adik pada pagi hari ini Kita bisa bertemu lagi di ibadah pelkat PA Shalom Depok walaupun masih melalui YouTube channel GPIB Shalom Depok bersama Kak Brigit pemandu lagu kita ada Kak Rachel Pengusik kita ada Kak Bagas dan di TK kita akan bertemu dengan Kak Tasya dan Kak Audrey di AK kita akan bertemu dengan Kak Ilona dan Kak Dina Sedangkan di Ate, kita akan bertemu dengan Kanadia dan juga kayon Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk kita bangkit berdiri, kita berdiri bersama-sama. Kita mau pemanasan dulu nih, biar badan kita bergerak, biar sehat. Mari kita bernyanyi lagu Tuhan Cinta Semua Anak, Musik lihat? ngasih ada yang ngantuk gak ya? Atau masih ada yang lemes-lemes? Gimana kalau kita nyanyi lagu lagi supaya makin semangat nih? Yuk kita bernyanyi lagu hatiku penuh nyanyian yang di dengan lagu Aku Anak Raja. Lanjutkan ibadah kita sebelum kita masuk dalam ibadah. Yuk, kita bersatu, kita tundukkan kepala, kita siapkan hati dan pikiran kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Nah adik-adik yuk kita nyanyi lagu lagi dari Kidung Ceria 6 nah, baiknya yang pertama bunga-bunga yang dipadang. Mari kita bersatu dalam doa Kita lipat tangan kita, kita tundukkan kepala, kita pinjamkan mata kita Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan terima kasih atas berkat Tuhan Atas kesehatan, atas nafas kehidupan yang Tuhan boleh berikan bagi kami Tuhan pada pagi hari ini kami akan beribadah Kami akan memuji dan memuliakan namamu berkati kami ya Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. happy Yuk kita buka Alkitab kita. Kita mau baca Mazmur yang terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai yang keenam. Mazmur 23 ayatnya yang pertama sampai yang keenam yang akan dibacakan oleh Kak Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 yang diberi judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku sumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa demikian pembacaan Mazmur pada hari ini Nah adik-adik untuk merespon Mazmur yang sudah kita baca tadi Yuk kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 407 baitnya yang pertama Tuhan kau gembala kami” Jadi sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan Yuk kita dengerin firman Tuhan Shalom selamat hari Minggu adik-adik Apa kabarnya semua? Wah Kak Tesya seneng banget hari ini bisa menyapa adik-adik yang ada di kelas TK Semua pasti dalam keadaan yang sehat dan baik ya Nah adik-adik siapa yang hari ini siap untuk dengerin firman Tuhan? Mana alkitabnya? Coba kata saya mau lihat dikeluarin alkitabnya mana? Udah? Udah disiapin alkitabnya? Nah, kalau alkitabnya udah disiapin, kita buka ya. Minta tolong bantuan mama papa, oma opa, atau yang temenin adik-adik ya. Buka dari kisah para rasul 17. Kisah para rasul 17, ayat 1-9. sampai Mama papa bantuin ya, buka kisah para rasul 17 ayat 1-9. sampai Nah, kalau sudah ketemu, biarin alkitabnya tetap terbuka. Kita taruh dulu, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata. Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak kalau pagi hari ini engkau sudah bangunkan kami Sebentar kami mau bersama-sama membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan Ajarlah kami Tuhan untuk bisa dengan baik mendengarkan firman Tuhan Dan kami juga anak-anak boleh melakukannya firman Tuhan dalam kehidupan kami Berkati adik-adik klien kami Tuhan yang ada di rumah bersama dengan keluarga. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, alkitabnya diambil lagi dari kisah para rasul 17 ayat 1-9 sampai yang berbunyi demikian. Alkitab pada hari ini terambil dari... Kisah para rasul, 17, ayat 1-9: "Beginilah firman Tuhan dalam perikop keributan di Tesalonika: Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amphipolis dan Apollonia, dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi." Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. Tiga hari, sahabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu, ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberikan kepadamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi, Orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyerah Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacau ke seluruh dunia telah datang ke juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan. Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Kita sudah dengerin pembacaan Alkitab yang sudah disampaikan oleh kakak kita ya tadi Adik Adik. Sekarang Katya mau tanya, Alkitab yang tadi kita baca isinya tentang apa ya? Ayo, tahu kan pasti tentang apa? Iya, betul, tentang firman Tuhan, tentang penciptaan Katya, tentang cerita bangsa Israel tentang kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, cerita tentang mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan dan masih banyak lagi. Betul, hebat. Terus katanya mau tanya lagi, siapa di sini adik-adik yang kalau mau tidur masih harus dengerin cerita dari Mama Papa atau dongeng dari Mama Papa? Masih ada nggak ya? atau di sini siapa yang suka dengerin Kakak-kakak lain, Katasha, Kayeyen, Karina, Kariska cerita tentang firman Tuhan. Suka dong pasti. Nah, hari ini Katasha mau kenalin dua orang bapak yang suka bercerita tentang Tuhan Yesus. Siapa ya, Kak? Nah, bapak yang pertama adalah Paulus. Dan yang kedua adalah Bapak Silas. Nah, adik-adik Bapak Paulus dan Bapak Silas ini sedang dalam perjalanan menuju sebuah kota yang sangat besar. Kotanya sangat ramai, banyak penduduknya. Kotanya juga strategis adik-adik, dekat dengan pelabuhan. Jadi banyak orang datang dan pergi untuk berdagang. Samalah kayak kota Depok, ramai kotanya. Nah, kota itu bernama Kota Tesalonika. Kota mana? Tesalonika, betul. Nah, adik-adik, di Kota Tesalonika inilah Bapak Paulus dan Bapak Silas pergi untuk menceritakan firman-firman Tuhan, cerita tentang Tuhan Yesus. Di Kota Tesalonika ini ada rumah ibadat. Rumah ibadat apa kata Tasha? Rumah ibadat itu sama seperti gereja adik-adik. Jadi Bapak Paulus dan Silas menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang Tuhan Yesus di dalam gereja. Nah cerita yang disampaikan oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas didengarkan oleh banyak jemaat di kota tesalonika dan akhirnya banyak juga orang yang menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Mereka mau mengikuti Tuhan Yesus karena Bapak Paulus dan Silas. Nah Bapak Paulus dan Bapak Silas gimana perasaannya adik-adik waktu banyak orang yang akhirnya jadi percaya sama Tuhan Yesus. Wah pastinya seneng ya. Pasti Bapak Paulus dan Bapak Silas seneng kalau banyak orang yang akhirnya jadi percaya sama Tuhan. Tapi adik-adik, ada juga orang-orang yang uh, kesel, gak suka sama bapak Paulus sama bapak Silas kalau dia, kalau mereka cerita tentang Tuhan Yesus. Orang-orang ini marah-marah, bikin keributan, gak suka jelek-jelekin bapak Paulus sama bapak Silas. Mereka juga mau tangkap bapak Paulus sama bapak Silas. Waduh, adik-adik! Gimana perasaan Bapak Paulus sama Bapak Silas ya? Pasti sedih banget karena banyak orang yang gak suka tapi Atasnya mau tanya, kira-kira Bapak Paulus sama Bapak Silas berhenti gak ya ceritain Firman Tuhan? Apa mereka jadi takut atau mereka tetap memberitakan Firman Tuhan? Iya betul, Bapak. Paulus dan Bapak Silas tidak takut. Mereka tetap dengan senang, dengan sukacita menceritakan firman Tuhan ke kota-kota lain. Nah, hari ini Bapak Paulus dan Bapak Silas mau ajarin kata saya dan adik-adik di rumah untuk selalu bercerita tentang Tuhan Yesus di kehidupan kita. Tapi kata saya, aku kan masih kecil, aku belum bisa cerita firman Tuhan, cerita tentang mukjizat Tuhan, cerita tentang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus, seperti Bapak Paulus dan Bapak Silas, atau seperti kaya kata dan kakak lain yang lain. Iya, gak apa-apa kalau adik-adik belum bisa bercerita, tapi... Ada yang bisa adik-adik lakukan sebagai salah satu cara untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus di kehidupan adik-adik. Apa ya adik-adik berbuat baik, bersikap yang baik, berperilaku yang baik, berkata-kata yang baik. Itu juga salah satu cara adik-adik bercerita tentang Tuhan Yesus loh banyak yang bisa adik-adik lakukan kan perbuatan baiknya contohnya berbagi berbagi makanan berbagi mainan adik-adik mau pinjemin mainan adik-adik ke teman atau ke kakak atau ke adik ya kan kan kata saya ini kan mainan kesukaan aku aku gak mau yang lain pegang nah hari ini kita mau belajar adik-adik kalau mau bercerita tentang Tuhan harus mau berbagi jadi kalau kakaknya mau pegang mainannya temennya mau pinjam mainan kesukaannya sekarang nggak ngambek lagi nggak marah lagi nggak nangis lagi tapi oh iya boleh deh kak boleh dede boleh deh nih kamu pinjam nah itu hebat terus apa lagi adik-adik um, kalau habis main ayo siapa di sini yang kalau habis main bantuin beresin mainannya sendiri siapa wah keren kalau habis main beresin mainannya sendiri keren banget adik-adik bantu mama papa bantuin bibi yang ada di rumah dengan rapihin mainannya sendiri bagus terus apalagi ya contohnya ya Siapa di sini yang punya binatang peliharaan di rumah? Suka bantu rawat gak? Nah, adik-adik kalau punya hewan peliharaan di rumah, di, eh, dikasih makan, dibantu dirawat, diajak bermain, disayang. Nah, itu adik-adik sudah bercita tentang Tuhan Yesus. Kan binatang salah satu ciptaan tuh, ciptaan Tuhan. Apalagi ciptaan Tuhan ya, tumbuh-tumbuhan. Di sini siapa yang suka bantu mama siramin tanaman? Wah hebat, bagus, benar banget. Terus selain hewan, tumbuhan, apalagi ya ciptaan Tuhan ya? Ada kita, Manu Manusia. Nah siapa di sini yang sayang sama kakak, sama adik, sama mama, papanya? Hebat. Siapa di sini yang suka bantuin mama jaga adik? Kan banyak nih ya. karena kelas TK yang udah jadi kakak. Kayak Elkana sama Alvaro. Arelia sama Abigail. Ada Elena sama Forlan. Ada Ceci Lea sama adik Ezra dan Calisto. Terus siapa lagi? Ada Davan dan Dianda. Iya kan? Ada Samuel dan Daniel. Ada Adriel sama Belva. Nih kakak-kakak sayang nggak sama adiknya? Suka bantuin jaga adiknya nggak? Atau bantuin suapin adiknya makan? Atau sayang sama adiknya? Wah hebat! Dengan adik-adik menyayangi kakak dan adik Sudah menunjukkan adik-adik bercerita tentang firman Tuhan Saling menyayangi, saling mengasihi Keren Terus apalagi kata Syak adik-adik hmm, siapa di sini yang suka bernyanyi, suka menari? Nah, adik-adik bisa tuh pakai talenta adik-adik bernyanyi, menari untuk isi pujian. Hari ini teman kita Samuel tadi udah isi pujian. Keren, terima kasih Samuel. Suaranya bagus banget. Nah, adik-adik yang lain yang suka bernyanyi, menari, katanya tunggu ya. Ayo kirimin videonya, nanti kita tayangin deh di YouTube. Nah, itu juga adik-adik udah bercerita tentang firman Tuhan. Adik-adik pakai talenta yang Tuhan kasih, bernyanyi, menari dengan baik. Keren. Jadi Kakasya tunggu ya yang lain ya. Suara adik-adik bagus-bagus. Terus apalagi Kakasya? Adik-adik eh, ikut impa adik-adik berdoa siapa di sini yang sudah bisa berdoa sendiri ada nah adik-adik suka berdoa adik-adik suka ikut impa katanya seneng banget nih karena adik-adik kelas TK rajin banget ikut impa ada siapa aja ya ada Helen Christoph Ben Hope ada Feofan ada Gisel, Sofia, Marvin, ada Zevan, siapa lagi? Ada Joseph, ada Mika, ada Juna, ada Bea, ada Imogen, terus ada Beatrice, dan yang lain-lain. Adik-adik yang lain yang kata saya nggak bisa sebutin, maaf. Tapi adik-adik hebat setiap hari minggu selalu rajin ikut IMPA Baik di Youtube maupun di Zoom Adik-adik bisa jadi contoh yang baik buat kakak-kakak di kelas AK, di kelas AT Bahkan untuk kakak-kakak lain Wah hebat banget pokoknya adik-adik kelas TK Tuh kan banyak ya yang bisa kita lakukan untuk bercerita tentang firman Tuhan Bercerita tentang Tuhan Yesus jadi, adik-adik yang saat ini udah selalu berbuat baik, terus berbuat baik. Yang udah rajin Pak, terus semakin rajin. Oke, bisa kan? Bisa dong, Kak Nah, abis ini kita mau kerjain aktivitas. Nanti akan dibantu sama Kak Audrey. Jangan lupa dikerjain ya, terus dikirim deh ke grup WhatsApp PA biar nanti Kak Tasya bisa lihat. oke. Demikian firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang Kaudri mau menjelaskan aktivitas untuk kelas TK. Nah, jadi hari ini kita mau membuat karakter seperti ini atau yang biasa disebut emot. Nah, caranya tuh gimana sih Kaudri? Jadi, pertama-tama kita siapin dulu ya alat dan bahannya yang pertama ada kertas karton atau kertas HVS, lalu ada kertas origami ada gunting ada alat berkat seperti lem atau double tip lalu yang terakhir ada alat-alat tulis seperti pulpen atau spidol nah langkah yang pertama adik-adik ambil kertas kartonnya atau kertas KPS juga nggak apa-apa Lalu adik-adik bikin bentuk lingkaran Adik-adik yang merasa kesulitan Boleh ya minta tolong mama, papa Atau yang sedang menampingi adik-adik Ibadah saat ini Kira-kira nanti bentuk lingkarannya Seperti ini Ini kira-kira ukurannya segini ya Kalau sudah disimpan dulu nih lingkarannya Kita sekarang mau bikin mata Nah caranya Adik-adik boleh ambil kertas HVS atau kertas warna putih. Lalu adik-adik bikin dua bentuk oval. Nah, kira-kira seperti ini. Nih. Nanti kalau sudah jadi, adik-adik boleh tambahin bulatan hitam nih di tengah-tengahnya. Boleh pakai pulpen atau boleh pakai spidol, biar kayak mata gitu adik-adik. Jadi ada bagian putihnya, ada bagian hitamnya juga nah kalau sudah disimpan dulu sekarang kita mau bikin mulutnya caranya itu adik-adik ambil kertas origaminya di sini kau udah pakainya warna merah ya biar kayak warna mulut gitu tapi seadanya adik-adik aja ya adanya warna apa lalu origaminya itu adik-adik lipat menjadi dua bagian seperti ini nah kalau sudah di satu sisinya, satu bagiannya adik-adik gambar setengah lingkaran. gambar setengah lingkaran. Nanti jadinya kalau udah digunting bakalan seperti ini. Nih. Nah, ini tuh kan buat mulut ya adik-adik. Dan kalau mulut kan nggak bakalan lurus kayak gini kan. Adik-adik nah, boleh nih mungkin tambahin lengkungannya sedikit, tapi jangan sampai putus ya bagian-bagiannya. Ini jangan sampai putus. Nah, kalau udah yang tadi yang udah disiapin mulai dari lingkaran, matanya sampai mulutnya boleh ditempel. Nah, tarakhirnya bakalan seperti ini. ini kalau punya kauri, ini kauri bikin yang cewek, bikin yang cowok. Kauri tambah-tambahin nih kayak hiasan rambut rambutnya gitu. Adik-adik boleh nih tambah-tambahin lagi, nih, misalkan tambahin kacamatanya atau mungkin apapun yang adik-adik bisa tambahin se kreatifnya adik-adik. Nah, Uh, kauri kan bikin dua nih. Adik-adik ingin -adik satu aja ya. Ini kauri buat contoh doang. Ini yang cewek, ini yang cowok. Nah, belum selesai nih. Adik-adik tadi kan di mulutnya itu ada dua bagian ya. Nah, bagian di dalamnya ini yang lipatan dalamnya adik-adik tulis. Nama adik-adik mau bercerita tentang Yesus. Nah, misalkan contoh Kak Uri, Audri mau bercerita tentang Yesus Nah kalau sudah adik-adik boleh foto hasilnya Kirim ke grup WhatsApp ya Shalom Depok dan nanti Kaudri tunggu kau lihat Oke jangan lupa ya Kaudri tunggu Sampai jumpa Nah adik-adik gimana tadi firmannya? Semoga melalui firman Tuhan yang sudah tadi kita sama-sama dengar, adik-adik semakin-semakin lagi menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu diberkati Tuhan. Nah tidak lupa juga Kak Brigit mau mengingatkan nih adik-adik untuk mengerjakan aktivitasnya ya dan dikirim ke Whatsapp PA Shalom Depok. Kalau ada mau papa adik-adik yang belum join, ada lo linknya di description box. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan adik-adik dapat disatukan dengan persembahan keluarga di rumah. Dapat dikirim ke gereja pada hari Rabu atau Sabtu pukul 10 pagi hingga 3 sore. Dapat pula melalui barcode yang ada di samping ini. Perkat PA pada hari ini, kakak-kakak PA Shalom Depok mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 13 sampai 19 September 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kak Brigit juga mau mengingatkan nih untuk adik-adik, jangan lupa ya, absen di kolom komentar. Dengan format nama, nama underscore kelas sudah beribadah. Contohnya, Brigita underscore kelas 4 sudah beribadah. Untuk orang tua adik-adik yang belum bergabung dalam WhatsApp PLK PA Shalom Depok, bisa join melalui link yang ada di bawah di description box. Dapat pula melalui Instagram PPL Shalom Depok. Nah, adik-adik, ingat nggak? Minggu lalu kita sudah bermain game bersama dalam rangka Hotel PA yang ke-62. Nah sekarang Kak Brigit mau mengumumkan nih siapa-siapa aja ya yang menjadi pemenangnya. Hmm kira-kira siapa nih? Berikut pemenang games dan best superhero kostum dari kelas TK, AK, dan AT. Keren banget nih, selamat ya Nah untuk adik-adik yang memiliki kerinduan untuk mengisi pujian Sekarang bisa mengirim video bernyanyi ke email pelkatpa Yaitu pelkatpa.shalomdepok.gmail.com Nantinya akan ditayangkan di IHMPA Online via Youtube Mau mengingatkan juga nih untuk adik-adik tanggal 26 September 2021 kita akan kembali beribadah lagi melalui Zoom jam 7.30. Jangan sampai ketinggalan adik-adik. Link Zoom-nya nanti akan dikirimkan melalui grup WhatsApp PLKPA Shalom Depok ya. Ditunggu adik-adik. Teruntuk mama dan papa yang memiliki kritik dan saran mengenai IHMPA kita Dengan sangat-sangat terbuka dapat disampaikan ke pengurus atau kakak lain-lainnya Wah nggak kerasa ya sudah mau selesai ibadah kita Kiranya firman Tuhan tadi membuat kita berani untuk terus bercerita tentang Tuhan Yesus Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria, 129 baitnya yang pertama, Puji Yesus. Wah, gak kerasa ya, kita udah ada di penghujung ibadah kita Kita udah mau selesai nih ibadahnya adik-adik Terima kasih ya, untuk adik-adik yang sudah dengan baik Dengan sikap yang baik, ikutin ibadah dari awal sampai akhir Terima kasih untuk Kenneth, Gabriel, Genta, Sheba, Dipa, Lucy, ada Andrew, Jeremy, Carl, Louisa Manuel, Brian, dan Bianca dan teman-teman yang lain yang sudah dengan baik ikut ibadah. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan sudah boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh bersama-sama kami dengar. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang Takut akan Tuhan anak-anak yang boleh selalu bercerita tentang firman Tuhan lewat sikap hidup kami yang baik, lewat perilaku kami yang baik, lewat tutur kata yang baik ya Tuhan. Kami menyerahkan adik-adik kami bersama dengan keluarga mereka di rumah, berikan mereka semua kesehatan dan kekuatan selalu ya Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami, kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hanya Tuhan Yesus yang boleh menyertai kami, memimpin hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.